Pada kesempatan kali ini cuy Gue mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire Mulai dari event gratisan Project Cobra Event top up berhadiah Sampai dengan info detail perilisan Evogan MP40 Cobra Venenosa dan lain-lain Oke Yang pertama ada event login berhadiah jadi nanti akan hadir event login berhadiah token upgrade Evogan MP40 Venenosa sebanyak 5 token setiap harinya. Dan event ini akan berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 Februari. Dengan kata lain kita bisa mendapatkan 15 token upgrade Evogan MP40 Venenosa dengan gratis hanya cuman login saja cuy. Wow. Um, Lumayan lah ya Yang kedua ada event daily login Jadi pada event login berhadiah ini Kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah menarik Seperti loot crate pet panda Item random rewards cobra Skin tas epic cobra Dan hadiah bonusan lainnya Cukup dengan kalian melakukan login selama tujuh hari berturut-turut Pada event time tanggal 21 Februari Kalian sudah bisa mendapatkan semua hadiah yang ada pada event ini cuy Yang ketiga ada event Mission Revive Teman Pada event Mission Revive Teman ini kalian bisa mendapatkan loot box spesial kobra Untuk hadiah 12 kali Revive Teman dan beberapa hadiah bonusan lainnya Yang keempat ada event Mission Cobra pada event ini kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah seperti Loot pet Panda tiket inkubator berdurasi dan skin senjata famas cukup dengan kalian menyelesaikan misi kill musuh sebanyak 25 kali kalian sudah bisa mendapatkan semua hadiah yang ada pada event mission kill ini selanjutnya ada info mengenai event Project Cobra jadi pada web event Project Cobra ini Kalian bisa mendapatkan slot on the box setiap hari dengan cara login saja cuy. Dengan membuka slot on the box ini, kalian bisa mendapatkan token dadu dan gold dengan cuma-cuma atau gratis. Lalu ada event Pick Day login berhadiah. Jadi kalian bisa mendapatkan karakter baru Siro dengan gratis. Dengan cara kalian melakukan login pada Peak Day Event Project Cobra atau pada tanggal 27 Februari Dan untuk pembatasan pengambilan hadiah karakter baru si Rau ini yaitu pada tanggal 1 Maret 2021 Jika lebih dari tanggal itu maka kalian tidak bisa mendapatkan karakter baru ini atau bakalan hangus lah Aww. Jadi jangan sampai kalian lupa klaim hadiah login karakter baru ini ya Karena sayang-sayang gitu Kita cuman login pada web event Project Cobra Kalian sudah mendapatkan karakter baru ini cuy Mudah, simple, dan gratis Lalu ada event exchange your token jadi pada event ini kalian diharuskan untuk menyelesaikan misi-misi yang ada pada event ini Dan kalian diharuskan mengumpulkan token Cobra sebanyak-banyaknya Buat kalian tukarkan dengan beberapa hadiah keren pada bagian exchange ini Pada bagian premium store, kalian membutuhkan total 150 token Cobra Untuk bisa kalian tukarkan dengan satu set bundle full gratisan untuk karakter cewek dan kalian membutuhkan 40 token cobra untuk kalian tukarkan dengan pin cobra Terus di bagian classic store ada beberapa hadiah yang tidak kalah keren buat kalian dapatkan cuy Yang pertama ada skin terbaru dari surfboard dengan harga 20 token cobra Yang kedua ada background cobra dengan harga 10 token cobra Yang ketiga ada avatar cobra dengan harga 10 token cobra dan yang keempat ada tiket diamond royal dengan harga 15 token cobra. Selanjutnya ada event Cobra Go. Jadi event ini tuh mirip banget sama event monopoli berhadiah set bundle Huluk yang dulu pernah rilis sebelumnya ya. Jadi di sini kalian membutuhkan token dadu untuk bermain Cobra Go. Jika kalian beruntung berhenti di beberapa tempat atau titik yang ditentukan kalian bisa mendapatkan token cobra dan hadiah bonusan lainnya. Sedangkan token dadu ini bisa kalian dapatkan pada event login dan pada in game Free Fire. Jika kalian berhenti pada titik awal kalian akan mendapatkan 5 koin cobra. Terus jika kalian berhenti pada titik panah merah atau apalah ini nyebutnya ya kan? Kalian akan maju 3 langkah. Terus jika kalian berhenti di titik seperti panah biru ini, kalian akan mundur tiga langkah. Lalu jika kalian berhenti di titik berlogo kardus ini, kalian bisa mendapatkan hadiah secara random. Terus jika kalian berhenti di titik berlogo berlian kobra, kalian akan mendapatkan lebih banyak koin kobra. Lalu jika kalian berhenti pada titik dengan logo dua kali ini, kalian akan mendapatkan dua kali buff untuk spin berikutnya terus jika kalian berhenti di titik dadu kalian bisa mendapatkan satu token dadu dan jika kalian berhenti di titik berlogo tanda tanya kalian bisa mendapatkan hadiah spesial dari event Cobrago ini secara random cuy yang kedua ada event top up berhadiah jadi telah diinfokan bahwa akan hadir event top up berhadiah emot terbaru The Victor di game Free Fire Buat kalian yang lupa bagaimana tampilan dari emot ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Cara mendapatkan emot ini tuh mudah sekali Cukup kalian melakukan top up sebesar 100 Diamond atau kurang dari 200 Diamond, Kalian sudah bisa mendapatkan emote terbaru Victor ini. Dan event ini akan hadir besok pada tanggal 19 sampai dengan 26 Februari 2021. Yang ketiga, ada info lanjut dari event bundle Legendary Cobra. Jadi belakangan ini telah diinfokan oleh salah satu GM Free Fire server Indo, bahwa perihal warna dari set bundle legendary cobra ini tergantung dari rank saat kita membeli set bundle ini cuy Misalkan kalian membeli set bundle ini pas rank kalian itu gold Kalian akan mendapatkan set bundle legendary cobra dengan desain warna kuning Sedangkan jika kalian membeli set bundle ini pas rank kalian itu master maka kalian bisa mendapatkan set bundle legendary cobra dengan desain warna merah dan seterusnya terus jika kita sudah membeli set bundle legendary pas rank kita itu gold terus kita push rank sampai rank kita itu diamond kemungkinan kalian bisa mendapatkan set bundle legendary cobra lagi dengan desain warna yang lain seperti warna ungu cuy Intinya, kalian membutuhkan diamond untuk bisa mendapatkan set bundle ini. Untuk di beberapa server, set bundle ini diberikan oleh pihak Garena ke semua player dengan gratis. Dan rumornya, untuk di Free Fire, server Indo, set bundle ini rilis pada event spin seperti ini atau pada event web spesial Cobra. Jadi, buat kalian yang benar-benar ingin mengoleksi set bundle keren ini. Siapin diamond kalian mulai dari sekarang ya cuy Oke okay. wow, wow, wow. Yang keempat, ada event New Challenge Cobra The Next Stage Jadi pada event ini ada beberapa misi harian yang harus kalian selesaikan Yang pertama ada event login dengan hadiah 2 Batge Cobra Terus ada misi bermain mode ranked dengan hadiah 2 Batge Cobra Terus ada misi kill 3 musuh dengan hadiah 2 Batge Cobra Dan ada misi kill 6 musuh dengan hadiah 3 Batge Cobra jika Batge Cobra kalian sudah terkumpul sebanyak 9 biji atau lebih kalian bisa mendapatkan dua skin celana dan satu skin sepatu selain itu ada pun pilihan select cobra yang mana pada bagian ini kalian bisa memilih wujud cobra yang tersedia pada event ini dan jika kalian bingung harus memilih wujud cobra yang mana kalian bisa tap di bagian cobra quiz untuk mendapatkan prediksi Lalu kalian jawab beberapa pertanyaan dan kalian akan mendapatkan prediksi kobra yang sesuai Biarkan kobra menyertaimu sepanjang event ini Dan event ini akan hadir pada tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 7 Maret 2021 Yang kelima ada info lanjut dari Skin Evogan MP40 Venenosa. Jadi diinfokan Evogan MP40 Venenosa ini akan segera hadir di game Free Fire pada event Findetvil tepatnya pada Lucky Royal untuk menggantikan event Findetvil Sekar Megalodon. Sedangkan event Findetvil yang sekarang akan berakhir kurang dari dua hari lagi. Dengan kata lain Evogan MP40 Cobra Venenosa ini akan rilis kira-kira tanggal 20 Februari besok. Dan berikut adalah trailer perilisan dari skin Evogan Cobra Venenosa. Kalau menurut trailer barusan tertera tanggal perilisannya adalah tanggal 28 Februari. Tetapi kalau menurut gua Evogan ini akan rilis di server Indo lebih awal seperti yang sudah gua jelasin barusan Jika kalian beruntung Kalian bisa mendapatkan skin Evogan MP40 Cobra ini Hanya dengan 9 diamon saja cuy Tetapi jika kalian tidak beruntung nih Kalian membutuhkan kurang lebih 1500 diamon Untuk bisa mendapatkan skin Evogan MP40 Cobra ini Dan beberapa hadiah bonus lainnya Oh ya. Yeah skin Evogan MP40 ini memiliki special ability sebagai berikut. Jadi jika kalian mengupgrade Evogan MP40 Cobra ini sampai level 6, kalian akan mendapatkan bonus demak atau demak tambahan ketika kalian ngehit atau menembak musuh dari belakang. Ehm, boleh juga nih special nya cuy. Untuk knock ya kan, kalau kita bokongin musuh menggunakan skin Evogan MP40 Cobra ini nih. Lalu pertanyaannya adalah, apa saja yang kita dapatkan dari kenaikan level dari Evogan Cobra ini, Bang? Dan berapa token upgrade buat mengupgrade skin Evogan MP40 Cobra ini, Bang? Nah, jadi untuk level satunya, kalian akan mendapatkan tampilan baru dan statistik. The Mac plus +1, Red of Fire plus +1, dan Reload Speednya min -2. Sedangkan untuk mengupgrade dari level 1 ke level 2, kalian membutuhkan 30 token upgrade Cobra. Terus untuk di level 2-nya kalian akan mendapatkan fitur notifikasi atau pengumuman kill dan statistik. The Max Plus 1, Red of Fire Plus 1, dan Reload Speednya Min 1. Sedangkan untuk mengupgrade dari level 2 ke level 3, kalian membutuhkan 60 token upgrade Cobra. Terus untuk di level 3-nya kalian akan mendapatkan penampilan baru. Sedangkan untuk mengupgrade dari level 3 ke level 4, Kalian membutuhkan 120 token upgrade Cobra Terus untuk di level 4 nya Kalian akan mendapatkan efek hit dan statistik Demag 2 Red of Fire plus 1 Dan reload speed min 1 Sedangkan untuk mengupgrade dari level 4 ke level 5 Kalian membutuhkan 240 token upgrade Cobra Terus untuk di level 5 nya kalian akan mendapatkan efek firing dan efek kill Sedangkan untuk mengupgrade dari level 5 ke level 6 Kalian membutuhkan 400 token upgrade cobra Terus di level 6 nya kalian akan mendapatkan penampilan baru dan special ability Sedangkan untuk mengupgrade dari level 6 ke level 7 Kalian membutuhkan 600 token upgrade cobra dan untuk di level 7 nya kalian akan mendapatkan penampilan baru dan emot eksklusif Jadi dengan kata lain untuk mengupgrade Evogan MP40 Cobra Venenosa ini Kalian membutuhkan sekitar 1450 token upgrade Cobra Ya bisa dibilang harga dari Evogan MP40 ini hampir 3 jutaan lah cuy Mulai dari spin dari Windetwill sampai dengan upgrade Evogan ini, sampai dengan level max. Wah, murah banget <tos> buat kalian yang penasaran kayak gimana full tampilan dari skin Evogan MP40 Cobra Venenosa ini saat berada di In Game. Dan apakah Evogan MP40 ini sangat overpower? Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini, cuy! <tos> Find you, control your own mind Ay, hey, you'll be fine hey just take your time hey enjoy the climb hey enjoy the grind Ay, hey, you never really know What's on the other side Till you give that shit a try Know the limit is the sky hey make them take it back What they said about you Every time they doubt you Make that shit about you Forget about the clout, yo Fuck the word of mouth, yo Keep it red down, yo Work until you found, yo Fight until you make it, yo Don't think it, no, just take it Don't wait for someone to break it Take it,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 Gua Adisi Sutup siap dulu Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground Salam Update